kuah pedas gitu siapa nih yang suka makan seblak seblak adalah makanan khas Jawa Barat gitu ya teman-teman siapa nih di sini yang suka jajang seblak bisa kok bisa tulis di kolom komentarnya ya oh ya apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wafiat dilancarkan segala urusannya, Amin ya Robbal Alamin. Nah ini aku tuh lagi nyapu dulu ya teman-teman. Tadi tuh sebenarnya udah aku lap-lapin sini meja dan lemari TV itu dan banyak sekali ya debu-debunya. Cuman nggak aku video gitu ya biar cepet gitu aku nyapu, lapel. Karena aku tuh gercep banget, ya. Karena aku masih tidur, ya, teman-teman. Dan ini aku ngepel di bagian dekat tangga, ini tuh suka banyak debunya, ya, teman-teman. Dan lanjut ke depan TV ini, ya dan disitu tuh anakku masih tidur ya teman-teman ini tuh udah siang nah ini udah hampir selesai ya teman-teman untuk ngepelnya beres-beresnya udah beres tinggal aku mau masak seblak nah ya teman-teman tolong Bantu channel aku ya Dengan cara like, comment and subscribe -nya. Jangan lupa ya teman-teman Agar channel aku bisa berkembang lagi ya teman-teman Terima kasih sebelumnya Nah ini, ada, nah ini udah selesai ya teman-teman Untuk hotelnya Dan Alhamdulillah udah beres gitu Dan ini anakku masih tidur enak banget ya kalau udah beres tuh tenang banget gitu ya lanjut aku mau bikin seblak nih ini ada bahan-bahannya kerupuk yang udah direndam ada sawit ayam yang udah direbus gitu setengah mateng telur untuk bumbunya ada bawang putih cabai rawit cabai keriting sama kencur lalu aku ulek-ulek ya teman-teman untuk bumbu penyedapnya, ada Masako gula pasir, merica bubuk, dan aku pakai gula pasir sedikit dan micin ya. Kalau kalian suka, bisa pakai atau tidak. Dan ini aku lanjut tumis dulu ya, bumbunya tumis sampai harum, lalu aku kasih air dulu. Setelah dikasih air, aku mau masukin ini ayam ya sama si kerupuknya yang udah direndam ya direndamnya tuh sebentar juga udah eh uh, apa ya udah lembut gitu ini aku masukin duluan ya biar cepet empuk gitu dan ini sekalian aku masukin bumbunya biar meresap gitu dan aku mau tunggu sampai mendidih dulu ya aku tutup biar cepet mendidihnya dan itu cepet banget ya udah mendidih gitu aku mau masukin si telur ya telurnya tuh oh, udah aku kocok dulu ya teman-teman biar menyatu dan dimasukinnya tuh harus setelah mendidih ya biar enggak bau amis gitu. Siapa nih di sini teman-teman yang suka makan seblak? Kalau di tempat aku tuh pada suka banget ya. Lanjut, aku mau masukin sayurnya ya teman-teman. Dan aku lupa, ya. Tadi aku kasih garam gitu, ya, sedikit. Dan kalau masukin sayur, aku langsung matiin aja, ya, si kompornya, karena nanti itu dia layu biar masih ada krenis-krenisnya, ya, teman-teman. Dan ini udah mateng, ya, teman-teman, dan udah aku cobain dan rasanya tuh enak banget ya teman-teman dan ini Alhamdulillah udah selesai Oke sampai di sini dulu ya untuk video kali ini semoga teman-teman suka terima kasih yang telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye